Assalamualaikum anak-anak Jumpa lagi dengan bunda Santi Kali ini bunda mau mengajak melihat Anak-anak soleh dan solehah Membantu ibu Yuk kita tonton Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya